Makanya kasusnya sholat saya katakan kasus karena melahirkan firqoh. Itu Rasulullah itu ya begitu. hatis satu suha Bukhari Muslim. Karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Tidak dengan Shafi'ya, hanafi itu sudah Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid Di sanat-sanat. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat sengtu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu nama munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh, sentral, tokoh sentral. Tambahnya saya se makmum. Dia ya, waktu apa ke Musufah Musufah kan yang umah, kan, yang ngagur, yang didi rapati Pak pidato kan dia tengok-tengok. Neng Musola. <tuk> <tuk> Langsung itu terus makmum Nabi abu Rara. Siapa sih yang ngagur-ngagur kan nomor? Sesuai terkenal. Lo, nabi sebelumnya Arum Adun, Faringsa itu nambah iso. Hari kedua tambah Wate. Hari ketiga tambah. Lalu di riwadruat hari keenam Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ya sudah. Ketika Nabi tidak keluar nanti ini karena sudah putus asa Terus pulang Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan Saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar Nunggu saya sholat jamaah Terus kali Nabi Demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi Untuk memimpin sholat jamaah Saya sebenarnya mencintai Yang namanya sholat itu mencintai sekali Tapi saya nggak ingin Sesuatu yang tidak perdu menjadi Jadi Nabi katakunya Saya tidak ingin sesuatu yang tidak perdu menjadi sudah itu sudah ada sholat setelah teraksi saat. Ya sudah kontroversi? yang menangi Muslim tidak punya kepentingan Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijmak secara tare, kalau trawe itu sunnatul Umar. Kalau kiyamul sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa napa? Trawe. Nabi kenalnya bahasa kiyamul. Lai. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi amirul mukminin. Ya matematika men, men tak ilmu matematika. Di nah, Umar pikirane ngene. Salat sunnat semua muakkadah sikul yaumin walailat niku 10 rokaat Sengcongmu akadah, mu akadah, roti bambu akadah, si kuliah min bale sepuluh, sepuluh roka. Itu enggak jemak ada koplak sufi, pram rokaan koplak juri, koplak juri, kalah baca juri, kali berani orang. Itu enggak ada, bos. Nomor koplak asri, kali berani walaupun. Oso itu empat koplak maghrib, mari orang pantas. Orang-orang kan orang rajin akadah. Terus, kopla Lisa, sepuluh. Itu Sunat no? Karena kalau badal Lisa, mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket Nova gitu. Karena ramadan itu spesial, waktu jidin mil ini kata yang menduga yang arah yang, yang mengikuti itu khajar. Ulama Sharfi itu menduga karena ramadan itu waktu jidin watasmirin waktu Sekjen Stalin Wondong, frekuensinya harus spesial. Nah, ngono, nah ada sepuluh. Iku firmatan duwi pasti. Firmatan apa? Titikna. Akhirnya Umar muni, lana ana damal salat jamaah kirang rakaat." Lah Umar mung sinenge isihat. Ya 80 denggan. Lho Umar, Umar sahabat Nabi. Lho sak pinter-pintere urmas zaman akhir ra pinter titina Umar menangke jinab sing kenal sing duwe Islam. Paham? Menerima lan ngawani. Kajine Muhammad duwe Islam. Sak roroe wong sing kenal Nabi ku ora paham sing kenal Paham ya? Udah paham, kenal sih Kenal di luar masa itu, BCD Nomor. Semua hakim lagi ada yang ada trawaj itu, bintam? Yang pulau raka. Kenapa yang pulau raka? Namun bintam? Di syuting TV, santunya. Mengarut aku balik ngomong. N.O. baliklah ini bunuh. Bergerak neng trawaj iku neng sholat subuh Arab Saudi, tidak bisa nampak. Bunuh. Muhammadiyah baliklah ini? Trawaj. Padahal sama ada roleh. Rohleh gak benar. Arab Saudi Soji rom, tapi tidak ada ya roh, karena Arak Soji tidak ada yang nah, jadi nah. balik itu ya penting dan saya kok, tahu apa, bagus balik, ya boleh wabih warna Nabi Muhammad nak Nabi Muhammad, wabih bin nah, wabih atau Pak Ancao-Cococ, ya ada yang ada yang ada saya sudah mengalami istihad, berkampang akhirnya Umar memutuskan itu dua dua puluh itu ditentang oleh sahabat-sahabat apa dasar anda Umar nganggu hadis Am. Hadis Am itu hadis dengan Nabi sering ngendikan dan musuh mahal. Nabi ngendikan asolat, bahairun, mau dihun. Boh, istrinya solat, musyahir. Fah, akhir awasilah, sejumlah ya, akhir sejumlah ya. Iya, boh, istrinya solat, mesti. Lah karena aturan solat, daftar bengi itu trennya itu solat mulai 5-1. Karena tren solat malam itu di luar perdu. Di luar perdu itu dua. Dua-dua. Makanya Umar di tradisi, Vikulirok Aden dipotong dengan satu. Tapi sampean juga jangan anti yang patroka adanya satu salam gue, yo goklo, merkoh sholat isya' ista' sing dua tahiyat, itu lama salihilah darani tahiyat awal sun sunat. Artinya prakteknya sing wajib, namun tahiyat ah, akhir. Bagus. Tapi keteng teman-teman ya keliru ya tabat pintu, merkoh sholat isya' salah, itu tahiyat awal sun, artinya sunat iku bi. Nah di tinggal Rabat, terus nato tuh ke tinggal udah mau ngakeh. Nah jual kita di biayi, orang tahu taksiat? Allah wah, bakok bakal wah. Ya tapi biaya kan fondasi Imam Syafiq sun. Buktinya kita cerita ilmiah, karena tatarannya aku di Muhammad Jago ngalim, kita maksud apa? Kujenakan itu Muhammad Jago ngalim ngawur ya. Nao ngalim untuk Muhammad Jammah Safira, kak? Wong ngalim, usirunya Nus, usirunya nomor ngalamin sih bu dorong dorong eno tanah boh masih bintu ngalamin yo ngalamin mau coba sih soal subuh hari muslim langsung pol netral akhirnya Umar jawab nikmatil fitah tuhasi bid'ah terbaik itu modifikasi gue gawaianku karena beliau Amiril Mu'minin menang deh jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya itu jadi holy menang terus yang kini mami pertama UB fitgap Niku, sohabat hafal quran kurang cinta, U P cinta, U pertama ya, Moh. Buatan motorku luangnya Mami, Amiril, Mau, Mbak Umar gitu tuh, kupluk. Maaf, Mami dulu, Mau minum uang per turuti Tapi, tapi lucu, udah, tidak Umar, Ibu makmum, gitu. Tapi, kan, karena pesopan, tapi susu panit, malah nengok malam tentang brand. Tani, pulau ini, foto ini, moto Muslim. kalau biasanya, nak foto baca Muslim, kalian cantik-cantik, pulau. Kulau mulai ngiai Bapak Wafat 2005 Nanti sani dari ngimami Galaan santri podok jangan Entah kapan saya ngimami Tapi kapan-kapan kulau gitu Rencana ngimami <tuk> <tuk> <tuk> Tapi kalau nunggu nanti sani Kita ngimami Ya Dan ulama yang kaya saya itu banyak Ya itu udah janjian ya tahu-tahu keputusannya begitu udah janjian ya orang anutan-anutan Bahwa eh kepingin yang Nah itu sirinya gitu ya Ulama itu harus menjaga Sebagian konstitusi agama Saya itu resah sekali ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia, ada baca. Dia tidak makmum sama sembarang. Oh. Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Guskuloko ngimami dengan Gusbul. Nge-nen. Sing Fadilai jadi imam. ya Pak Yana, hadis-hadis Fadilai jadi imam. Nge-nge-nge-nge-nge-nge. Tapi Fadilai makmum ya nge-nge-nge. Nggak nafadilai ulama, makmum. ya Fadilai tak malah jadi orang itu kelirunya kan gini ya ketika ada hadis fadilahnya imam bahwa imam itu orang yang luar biasa karena imam masjid fadilah yang terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede yang kita lupa adalah nabi muji tawadu juga sedemikian kuat sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum untuk fadilah apa tawadu ini gak dinilai dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu banyak standar imam yang berlebihan orang yang mau Quran koran itu benar Nasi Fatoupi, pakaiannya itu bersih. Malahan, vokir vokir berlebihan. Mahbuban indra kaum yang di Cina, uang khusus ini tinggal. Terima kasih banyak. Penggemar khusus kurang, kurang penampilan pada lima masjid. Rata-rata khusus berlatih. Wato, nunuk-nunuk kadang di sudut. diadani. dan tidak berlebihan. Seng roh najis, wongnya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita mengerti ada firqas yang berlebihan gitu terus gak gelem sampai sembarang banyak itu kejadian terutama di kota-kota sekarang masjid ono jamaah dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak tidak saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawe nabi saluh kolpamang kok lalailah gue il. lala. gue gelem makmum sampai sopoh samaan harus jentel, mengaku sih ngalamin kurang ngalamin kurang jelas, salem itu opo biasa saja.